Gunung Hundred Empire sangat tinggi dan curam. Gunung itu setajam pedang, menembus-menembus awan. Tidak ada jalur atau jalan di gunung dan satu-satunya cara untuk naik gunung adalah terbang. Pada saat ini, ada semua jenis suara mendesing di sekitar puncak gunung. Banyak tokoh terbang ke atas gunung dari segala arah seperti gerombolan belalang. Semua wajah mereka terlihat sangat bersemangat. Satu tahun pelatihan yang keras dan pahit akhirnya membuahkan hasil. Para jenius dari berbagai kerajaan tidak bisa menahan kegembiraan dan semangat di hati mereka. Puncak gunung itu terjal. Namun, sebagian besar praktisi yang bisa datang ke sini telah melewati setidaknya tiga kesengsaraan nirvana. Karena itu, terbang ke puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Setelah beberapa menit, di bawah tatapan tamak yang tak terhitung dari para praktisi yang berada di bawah gunung. Beberapa praktisi elit akhirnya berhasil mencapai puncak dengan semangat di dalam hati mereka. Sinar matahari yang menyilaukan berkembang ke puncak gunung. Membawa harapan yang melonjak ke orang-orang seperti kedatangan Fajar. Swoosh, Lindung dan rekan-rekannya bukan di antara beberapa orang pertama yang mencapai puncak. Setelah diblokir oleh beberapa tokoh. Mereka akhirnya mencapai tujuan. Saat mereka mendarat, mereka melirik puncak gunung. Puncak gunung adalah arena batu kapur yang sangat besar, rata dan rata. Saat sinar matahari menyinari arena, banyak sinar cahaya dipantulkan dari lantai. Seolah-olah seluruh tempat telah menjadi kabur dan buram, memberikan seseorang perasaan berada di bidang kabut. Tatapan lindung menyapu puncak gunung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan matanya melebar. Suara mendesing. Keributan menyebar di seluruh puncak gunung seperti gelombang pasang. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan memandang ke udara dengan penuh hormat. Di udara, sinar cahaya terjalin dan membentuk meja bercahaya dan beberapa kursi bercahaya. Beberapa duduk di kursi-kursi bercahaya itu sesuka hati. Tokoh-tokoh ini kemudian melihat ke bawah dengan acuh tak acuh pada puncak gunung. Secara tidak jelas, aura mengintimidasi yang tak terlukiskan menelan seluruh tempat. Sekte super melihat sosok seperti dewa yang menjulang di atas semua orang di puncak gunung. Sebagian besar jenius yang datang dari berbagai kerajaan tidak bisa membantu, tetapi membungkuk dengan rendah hati. Mereka dengan jelas mengerti bahwa sekte-sekte Leviatan super ini adalah penguasa sah dari wilayah suan timur yang tak terbatas selanjutnya. Kerajaan mereka harus menyelaraskan diri dengan sekte super ini untuk bertahan hidup. Fondasi dan kekuatan yang dimiliki sekte super sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menekuk tulang punggung sombong mereka. Keheningan menyapu puncak hundred empire mountain. Ketika kedelapan sosok itu duduk di kursi bercahaya di udara. Kesombongan yang dulu dimiliki para jenius ini sudah tidak ada lagi. Di tengah-tengah kerumunan. Lindong menatap dekat pada delapan angka sambil mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari kedelapan figur itu. Tidak ada orang biasa yang memiliki kemampuan untuk menyamai kekuatan semacam itu. Ini adalah kekuatan sekte super. Itu memang menakutkan. Lindung mengambil napas dalam-dalam. Matanya tampak dipenuhi dengan semangat dan harapan. Jika dia bisa bergabung dengan fraksi seperti itu. Itu seharusnya cukup menguntungkan baginya. Mereka cukup kuat. Martin kecil, yang berdiri di samping Lindong, tiba-tiba tertawa. Lindong menatapnya dengan terkejut. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa Martin kecil yang angkuh itu akan benar-benar berbicara mengatakan kata-kata. Sepertinya kekuatan Sekte Super tidak boleh diremehkan. Saudara Lindong, apakah kamu melihat orang di sebelah kanan? Dia dari Yuan Gate, Liu Bai. Yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba berkata. Oh, mata Lindung sedikit membeku. Dia mengangkat kepalanya dengan tidak mencolok dan memandang orang yang duduk di sebelah kanan. Ada seorang pria dengan rambut beruban duduk di kursi itu. Wajahnya sedikit berkerut, namun masih mengandung sedikit ketampanan. Dia pasti agak tampan ketika dia masih muda. Bibirnya yang setipis pisau. Adalah satu-satunya fitur wajah yang tampak agak menyeramkan. Dia mengenakan jubah putih dan ada gambar matahari hitam di jubahnya. Hitam dan putih terjalin dan tampak seperti hindan yang mengambang di jubahnya. Cocok dengan kata Yuan. Namun, sejak awal, pria ini belum pernah melihat ke arah penonton. Dia menyipitkan matanya seolah sedang tidur siang. Ketenangan tidak duniawi semacam itu benar-benar cocok dengan anggota gerbang Yuan. Tatapan lindung berhenti pada pria itu untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kiri. Selain pria itu, ada wanita parubaya yang menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat. Terlihat sangat anggun dan luar biasa. Dia berasal dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Liu Bai segera menjelaskan ketika dia melihat lindung mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia agak pandai memberikan informasi. Yang di sampingnya adalah dari Tousan Wayang Sekte. Sekte Super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam memurnikan boneka. Dari informasi yang aku peroleh, mereka memiliki boneka abadi. Liu Bai melanjutkan dengan lembut ketika dia menunjuk ke seorang lelaki berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Sebagai Lindung mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Dia sendiri agak akrab dengan boneka dan karena itu, dia secara alami tahu apa itu boneka abadi. Seekor boneka dengan tingkat seperti itu memiliki kecerdasan spiritual yang sah. Dari sudut pandang yang berbeda, boneka semacam itu dianggap sebagai objek mistis yang kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa seribu wayang sekte benar-benar memiliki barang yang legendaris. Dua lainnya adalah simbol vali dan divine sek. Di antara delapan sekte super. Kedua sekte ini utama dalam energi mental dan minor di Yuan Power Liu Bai menunjuk pada dua angka berikutnya sambil memberikan informasi tentang mereka. Lindong bisa merasakan energi mental yang tak terbatas dari dua orang ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat orang dengan energi mental yang kuat selama bertahun-tahun. Lindong mengerutkan alisnya sekali lagi, "Dia agak bisa berhubungan dengan dua sekte super ini, namun..." Dia tidak membedakan energi mental dan Yuan Power menjadi alat ofensif primer atau sekunder. Meskipun kekuatan yuan lebih kuat dari energi mentalnya, Lin Dong tahu bahwa ini adalah karena dia sengaja menekan yang terakhir. Kedua sekte ini agak cocok untukmu. Little Martin terkekeh. Lin Dong tersenyum mendengar kata-kata ini. Namun, dia belum membuat keputusan. Yang berikutnya adalah Sect. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang diilhami oleh Yuan Power yang sangat kuat. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi. petik 2. Oh. Itu adalah Great Desolate Palace. Dari 8 sekte super, anggota sekte mereka memiliki tubuh fisik yang tampak paling menakutkan. Salah satu dari dua orang yang Liu Bai tunjuk adalah berpakaian hijau dan membawa sarung pedang. Sarung itu tampaknya memancarkan aura pedang yang sangat tangguh. Sementara itu, orang lain memiliki tubuh yang sangat berotot. Tubuhnya yang tanpa pakaian setengah atas penuh dengan pembuluh darah hijau yang tampak seperti bayi naga. Kadang-kadang, tampaknya ada raungan naga samar yang berasal dari pembuluh darah hijau yang bergoyang itu. Rupanya, dia telah melatih tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak disebut sekte super. Aku telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru kali ini. Lindung menghela nafas saat dia menerima kenyataan dengan sukarela. Sekte yang dia temui di masa lalu memucat menjadi tidak penting dibandingkan dengan sekte super ini. <trogansius> Haha. Masih ada satu sekte lagi yang belum aku perkenalkan. Sekte ini disebut Sekte Dao. Sekte ini agak unik. Mereka memiliki jumlah anggota paling sedikit. Namun mereka sangat kuat. Kadang-kadang, ada beberapa orang gila di sekte ini. Seratus tahun yang lalu. Seorang individu yang sangat kejam dari Dao Sekte menjadi gila dan bergegas ke Gerbang Yuan dan membunuh tiga tetua mereka. Mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Liu Bai memukul bibirnya dan menjelaskan. Bahkan ketika dia berbicara tentang kejadian ini sekarang, dia masih sangat ngeri karenanya. Gerbang Yuan adalah Sekte Super paling kuat di wilayah Suan Timur. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang kejam akan berani untuk bergegas ke wilayah musuh sendirian dan bahkan membunuh tiga orang tua mereka. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Lindong tersentak mendengar kata-kata ini. Orang ini memang kejam. Seratus tahun yang lalu. Seharusnya orang gila itu. Martin kecil bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya agak rumit. Apa yang terjadi pada pria itu pada akhirnya? Tanya Lindong dengan rasa ingin tahu. Insiden itu akhirnya meledak. Salah satu dari tiga kepala di gerbang Yuan gelisah dan dia harus secara pribadi menekan orang yang kejam itu. Liu Bai menjawab dan merentangkan tangannya. Untuk menjadi faksi terkemuka di wilayah Suan Timur, yayasan Yuan Get pasti sangat menakutkan. Meskipun individu kejam itu luar biasa, dia masih pucat dibandingkan dengan tembakan besar gerbang Yuan. Gerbang Yuan memang menakutkan. Lin Dong menghela nafas. Sementara ia semakin waspada terhadap sekte ini. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah yang terakhir bersinar. Dia ingin melihat seperti apa pria dari sekte ini. Saat tatapannya bergeser ke arah itu, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan Martin kecil takjub dengan apa yang dilihatnya. Duduk di kursi bercahaya itu. Sosok tua dan lemah bersandar malas di belakang kursi. Pada saat ini, Senyum samar muncul di wajah pria tua itu. Menangkap perhatian Lindong dan Little Marten. Wajah itu agak akrab. Itu dia, Lindong bergumam. Dia dan Little Marten saling menatap dengan bingung. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.